Ya Pesko, mancing lagi nih pesku di bagian klasik Pertamina punya mbak Ipon pajar ya pesku semoga di sini banyak sambaran pesku kalau semalam saya beberapa ikan yang saya naikin, cuman ikan-ikan seperti Samge sama keropak ya pesku nah, ini hasil semalam ya pesku kita tengok bersama-sama bosku bapak itu es ini bosku hasil malam ya bosku lumayan ya hasil semalam ada berapa ini semuanya cukup buat lauk lah besok mantap bosku bagian klasik bagian klasik ya bosku ini hasilnya oke okay. ini situasinya sekarang dan kondisi air keruh dan anginnya rada kencang ya kali ini saya pakai umpannya cuman pakai udang mati sama lur besku oke pesku, simak seruannya nanti jangan lupa like comment subscribe ya besku dan ini besku umpannya menggunakan lur atau cacing laut ya bosku yang bisa disebut cacing laut siapa tahu ada sembilang yang mau makan. Ini bosku udah dipasang, kita lempar bosku. airnya keruh-keruh, sembilan -keruh. uh, leb, nah situ. Indahnya, habis bosku, habis ke sumber nelayan tadi. Ada kali eh, 50 meter yang putus sial tuh para nelayan atau orang mancing. Oke bosku, kita tunggu strike bosku. Oke bosku, tempur lagi pakai upan dongkupas ya bosku. Heb. ketak aja, Bosku. Tokat ada nelayan lewat lagi. Untuk kontrol putus lagi ta, Bosku. Hai, Bosku. Saya mancing ditemuin kucing nih bosku. Dari semalam udah dikasih ikan, tiga biji masih aja mau makan ini bosku. Belut belut laut bosku. Barusan tadi subuh strike belut laut bosku. Saya potong pilet buat mau oh, mancing goncer ya bosku. Seperti ada tanggirinya sar bosku. Halo, memang oke okay. lempar lagi bosku bismillahirrahmanirrahim dekat Ahmad, bosku kita pegang-pegangin ya kalau lu itu biasanya langsung dimakan airnya keruh bosku kalau ikan cendro sih banyak ya bosku. Cuman saya nggak bawa udang hidup sama kotrek bosku. Kalau bawa kotrekan pakai sliding ya nak bosku. Ikan cendronya pada di atas. Oh bahkan bang mas di bosku bahkan patu bangmas di sebelah sana nggak ada yang mancing kosong karena airnya terlalu surut ya bosku terlalu surut semalam naik eh, di perjalanan banjir 20 cm pas saya berangkat dan sekarang surut bosku dan nono bahkan tanjung pasir bosku Tanjung Pasir, Changmohi, RWB ini, semua dari zona bosku Oh ya bosku Hampir penuh bosku, bagannya, bagan pinggir Hampir penuh dari Tanjung Pasir ke Pertamina bosku Ada yang makan bosku Kendur bosku Kenapa ya bosku Oke, tak bosku. Hmm, track bosku. Hmm. Lumayan bosku, pertambahan bosku. Lumayan bosku. Ikan apa ini bosku? Wih, mantap bosku. Wih. Ikan sama kayak bosku. Silver fish. Cenzada eksposinya sebelah sana bosku. silverfish fish, bosku. Duh, mantap. Penglaris, bonus tambahan ya, Bosku. Silver fishnya lumayan, gede-gede ya, Bosku. Ya, Bosku, mantap, oke, okay, bungkus, lempar lagi, Bosku. Sini, terakhir, wah, hei, apa nih? Nyangkut ya. ulang ulang ulang ulang Nyangkut aku salah bosku maaf bosku ulang ulang ulang unca lagi bosku push oh lom okay tunggu track bosku Nice. Nice. Ya, bong teh. Dikasih bintang Posko. Ada kayak grab ada bosku dikasih bintang bintang berapa satu dua tiga empat lima bosku wah jatuh ikan apa sampah oh ikan bosku mantap bosku ikan bosku Nih, kan apa nih rasanya macet, teteh, tetek, tapi aku ngilang. Ngomong aja wah ada tuh bosku Silver lagi, bosku Silver lagi ya, bosku tuh. tuh kali ini kecil, bosku. Aduh, jatah kamu nih, meng. Iya kecil, main ini mau kamu ya nih tuh akan am, um. eh okay, buat kucing aja dah makan habisin biar gemuk ya habisin Okay, bosku, sampai jumpa lagi di lain video bosku. Terima kasih bosku, semoga terhibur. Bosku, buat mainan baru mau dimakan? Ih, makan Ih, jangan buat mainan. Terlompat loh! Ih, kayak topeng monyet bosku, kucingnya bosku. Awas, cuma ih. Ambil, ambil, tangkap, ambil! Hmm. Mau nyopot mainan kamu ya? Eh, ambil, ambil, ambil! Ayo berdiri, berdiri dong! Berdiri, berdiri, berdiri! berdiri. berdiri berdiri satu dua tiga pinter kita makan